di sekepen ini ya tempatnya budidaya kerang mutiara ya. untuk lampu-lampu biru itu itu bawahnya itu kerang mutiara ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Pegok Seka ya, teman-teman. Kali ini saya berada di Tanjung Sekepen ya, di Utara Alas Purwo ya, teman-teman. Ya, teman-teman. Ini pos penjagaan Kerang Mutiara ini ya, teman-teman. Ini posnya ya. Nah, itu pelampung-pelampung warna biru itu itu bawahnya kerang mutiara ya coba Saya Zoom ya biar lebih jelas ya teman-teman Nah itu ya teman-teman Itu pelampung-pelampung warna biru itu Itu bawahnya itu kerang mutiara ya teman-teman Itu sampai itu sampai Tanjung Pasir sana teman-teman nah, Ini luas banget ini Ini ada dua lokasi yang satunya ada di daerah Perpat namanya Tanjung Perpat itu di... nah itu di gunung sana itu teman-teman lokasinya ada di sana itu yang satunya kerangannya ya kerang mutiara nah, ini kerang mutiara -nya ini sangat mahal ini eh, teman-teman buat perhiasan-perhiasan nih. Makanya di sini dijaga ketat, teman-teman. Jadi aman di sini dan ombaknya juga aman karena di sini enggak terlalu banyak ombak ya kalau musim-musim ini. Nah, ini teman-teman. Ini kantornya ya, tampak dari depan ini ya. Kantor Kerang Mutiara itu di atas laut itu kantornya jadi kantor apung namanya soalnya berada di atas laut. tuh apa? oh ada kayu. oke temen-temen bilang balinya terkena kayu ya jadi putus nah, jadi ber, berhenti di depan kantor ini kerangan namanya Tuh, sampai sana itu semuanya itu kerangan semuanya itu ya teman, -teman. terkena kayu jadi putus Hai, hai, hai, ini. Nah, itu, hai, orang orang hai, hai, hai, hai, hai, kerang hai, hai, Video ini Dan saya akhiri saja ya Teman-teman Mungkin teman-teman Bisa terhibur dengan video-video saya Dan Jangan lupa Bantu subscribe Like dan komennya ya Teman-teman Dan saling-saling mendukunglah Ini